untuk mengawali perjumpaan kita, tentu ada kabar spesial yang kita dapatkan Kali ini dari unggahannya Bagas, persahabat ya Satu jam yang lalu mengunggah postingan foto kebersamaan Dari seluruh tim, sahabat, nah, Allah banget ya Dengan Bunda Leslie dan Papa Bilar spesial Untuk idola kesayangan kita di hari ulang tahunnya Yang ke-23 tahun, alhamdulillah Kejutan dan surprise Sukses dan berjalan dengan lancar Wah luar biasa banget ya Alhamdulillah Surprise untuk Bunda Lesti Sukses dan lancar semuanya Kita juga patut bersyukur Alhamdulillah Berkat dukungan doa yang luar biasa dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Kemudian persahabat disimak juga ini ada momen spesial cute yang kita dapatkan. Ternyata BBL semalam latihan main piano. Wow, ini sepertinya persiapan perform buat dangdut Akademi 5 nanti nih persahabat ya. Masya Allah, BBL sepertinya sudah mahir banget ya untuk tentunya mempersembahkan kejutan juga di acara di Akademi 5. Kita doakan juga untuk Baby BBL Mudah-mudahan selalu membanggakan Dan selalu diberikan Kesehatan, amin Banyak tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Dari akun Instagram Azifa33 mengatakan Masya Allah, Abang mau ngiringi Bundanya nyanyi, katanya tuh Luar biasa Abang Fatih aja udah pinter banget tuh Main piano ya, Masya Allah Saya selalu Abang El, Selalu menjadi anak yang soleh Menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Kemudian juga bersahabat ya perhatikan Unggahan dari Utsal Sufi Albugori Ini Masya Allah banget ya Mengunggah postingan foto momen Semalam juga Happy birthday Lesti Kejora Luar biasa Momen tak pernah terlupakan Dan Alhamdulillah juga kita mendapatkan bocoran Semalam saat live di channel Youtube Lansal Entertainment Bahwa Utsal Sufi akan Tentunya, kasih hadiah umroh gratis untuk Leslar. Doakan yang mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan semuanya diberikan, tentunya kesuksesan. Amin. Berikutnya, bersama perhatikan juga diunggah ke It's Be Thirty, memposting sebuah momen spesial saat Muda lesi kejora bersama ayah. Ini luar biasa persahabat ya, memang anak baik banget nih Bunda Lesti, 6 tahun yang lalu Lesti membahagiakan orang tua dan Alhamdulillah berkat kebaikannya, berkat tentunya berbakti kepada orang tua Lesti Kejora sekarang dibahagiakan oleh laki-laki pilihan Allah. Masya Allah, luar biasa banget Idola kesayangan kita Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan 6 tahun yang lalu Dia membahagiakan Bapak Sekarang dia yang dibahagiakan oleh Laki-laki Pilihan Allah Masya Allah, Alhamdulillah Inilah kebahagiaan yang kita rasakan Memang idola kesenangan kita selalu menjadi contoh Selalu menjadi panutan Dan inspirasi untuk kita semuanya di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan komentar yang positif dari akun wongkanjan 0215 di situ mengatakan percayalah anak yang berbakti kepada orang tua rezekinya akan berlimpah Amin masyaallah bangat dia kita bangga punya idola yang sangat luar biasa seperti Lesti dan Rizky Bilar dan alhamdulillahnya sekarang Lesti Kejora dijadikan ratu sama suami tercinta, luar biasa Kemudian juga para ya, dukungan doa diberikan dari orang-orang baik Perhatikan tuh Masya Allah, Bunda Lesti Kejora, foto bareng dengan tentunya FGIc luar biasa ya Dan Bunda Lesti pun menuliskan sebuah kalimat di kolom komentar, love mama sayang katanya tuh Masya Allah mudah-mudahan semakin banyak lagi doa dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport idola kita selanjutnya para sahabat bangunin akan menginfokan polling online couple media of deals 2022 karena untuk batas voting itu besok tanggal 7 Agustus 2022 dan dicatat Pemenang Kapal Media of Dears akan mendapatkan promosi iklan di area publik spesial hari kemerdekaan dan ditayangkan mulai tanggal 16-22 sampai 22 Agustus 2022. Kita lihat untuk following online sementara yang tentunya kita dapatkan pasangan idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Alhamdulillah berada di posisi puncak dengan perolehan voting 331.020 votes disusul oleh pasangan Rangga Azob dan Haiko van der Vecken. Dengan perolehan voting 330.000, ribu, 365 votes. Beda tipis banget, terus semangat untuk warga Konoha. Dukung Lesti Bilar menjadi Kapal Media of the Earth 2022. Kita buktikan kembali kekompakan dan kesolidan kita.